Kucing Bali adalah salah satu ras kucing yang berasal dari Bali, Indonesia. Ras ini memiliki bulu yang tebal dan lebat, serta ciri khas warna putih dengan bercak-bercak hitam atau coklat di tubuhnya. Kucing Bali adalah kucing yang ramah dan cerdas, sehingga mereka menjadi hewan peliharaan yang populer. Namun, seperti halnya dengan semua hewan peliharaan, perawatan yang tepat diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing Bali yang dapat membantu Anda memastikan bahwa kucing Anda tetap sehat dan bahagia. Memberikan makanan yang sehat dan bergizi, kucing Bali membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi untuk menjaga kesehatan mereka. Pilih makanan kucing yang mengandung protein tinggi, seperti daging ayam atau ikan. Pastikan juga bahwa makanan kucing Anda mengandung semua nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh mereka, seperti vitamin, mineral, dan asam lemak omega-3 dan omega-6. Menjaga kebersihan bulu dan kulit, bulu kucing Bali yang tebal dan lebat membutuhkan perawatan yang ekstra untuk menjaga kebersihannya. Sisir bulu kucing Anda secara teratur untuk menghilangkan kotoran dan rambut mati. Anda juga dapat memandikan kucing Anda sesekali, tetapi pastikan untuk menggunakan produk yang aman dan sesuai untuk kucing. Menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan lingkungan di sekitar kucing Anda juga penting untuk menjaga kesehatannya. Bersihkan kotak pasir kucing secara teratur dan pastikan bahwa lingkungan tempat kucing Anda tinggal bersih dan bebas dari benda-benda yang dapat membahayakan kucing. Menjaga kesehatan gigi dan mulut, sama seperti manusia, kucing juga dapat mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut jika tidak dirawat dengan baik. Berikan makanan kucing yang dapat membantu membersihkan gigi mereka, seperti makanan kucing kering yang khusus untuk kesehatan gigi dan mulut. Anda juga dapat membersihkan gigi kucing Anda dengan sikat gigi kucing dan pasta gigi khusus kucing. Memberikan perhatian dan cinta, kucing Bali sangat membutuhkan perhatian dan cinta dari pemiliknya. Berikan waktu untuk bermain dan berinteraksi dengan kucing Anda, seperti membelai atau berbicara dengan mereka. Ini akan membantu memperkuat ikatan Anda dengan kucing Anda dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam kesimpulannya, merawat kucing Bali tidak terlalu sulit, tetapi membutuhkan perhatian dan kesabaran. Pastikan untuk memberikan makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kebersihan bulu dan lingkungan, menjaga kesehatan gigi dan mulut dan memberikan perhatian dan cinta yang cukup kepada kucing Anda. Dengan melakukan hal-hal ini, Anda dapat memastikan bahwa kucing Bali Anda tetap sehat, bahagia, dan terus menjadi teman yang setia dan menyenangkan dalam hidup Anda. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter hewan, terutama jika Anda mencurigai adanya masalah kesehatan pada kucing Anda. Selain perawatan dasar di atas, ada beberapa hal tambahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kucing Bali. Antara lain, memberikan stimulasi mental. Kucing Bali yang cerdas membutuhkan stimulasi mental yang cukup untuk menjaga kecerdasan dan kesehatannya. Anda dapat memberikan mainan dan permainan interaktif untuk kucing Anda, serta memberikan kesempatan untuk menjelajahi lingkungan sekitar dengan pengawasan yang tepat. Memastikan keamanan, pastikan lingkungan tempat kucing Anda tinggal aman dan terhindar dari benda-benda yang dapat membahayakan kucing, seperti benda tajam, produk beracun, dan bahkan tanaman beracun. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk memasang pagar atau pembatas di sekitar area di mana kucing Anda bermain atau berjemur. Menjaga berat badan ideal, kucing Bali yang sehat dan bahagia harus memiliki berat badan yang ideal. Pastikan bahwa Anda memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi kucing dan memberikan aktivitas fisik yang cukup untuk menjaga berat badan kucing Anda tetap seimbang. Dalam merawat kucing Bali, selalu ingat bahwa mereka adalah makhluk hidup yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Pastikan Anda memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk kucing Anda, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter hewan jika Anda mencurigai adanya masalah kesehatan atau perubahan perilaku pada kucing Anda. Dengan perawatan yang tepat, kucing Bali Anda dapat hidup sehat dan bahagia selama bertahun-tahun.